kecelakaan maut yang terjadi di jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Sungai Elak, Kecamatan Malotandan bermula saat mobil bus pamili raya dari arah Bangko menuju Kabupaten Bungo di saat kondisi jalan lurus dan kondisi mobil dalam kecepatan tinggi tiba-tiba bus oleng ke kanan dan langsung menabrak minibus yang saat itu melintas Akibat kejadian ini, pengemudi dan penumpang minibus seketika terjepit di dalam mobil dan tiga orang meninggal. Korban yang meninggal adalah ibu dan anak, sedangkan sopir mobil mengalami luka yang cukup parah. Karena melihat kejadian tersebut, sopir bus langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. apa sendiri, bang Itu berapa banyak, Pak? Setahu, Pak. Berapa dari mobil, mobil pickup yang terbuka, itu 5 orang. Yang meninggal dunia, 3 orang. Usai kejadian laka lantas, unit laka lantas Sat lantas polres merangin langsung evakuasi korban yang berada di dalam mobil. Demikian channel Bambang Esa Putra melaporkan.